Eh, an eerie voice coming from the other side of the door Kenapa dia mesti gebrak-gebrak pintu ya Kau sandai dia ujung ujung gak nge-ge-gembok -ge -ge dia sendiri Woooo What the heck is that? Yo, halo, what's up, guys? Baik kalian bersama gue, di sini dan kita hari ini bakal lanjutin lagi main Resident Evil Revelations Ya, ini akhirnya episode ketiga Dan ya, kita bisa lihat di sini episode 3, Ghost of Veltro. Kemarin kita udah mainin episode 2.5 Sebenernya bukan 2.5 karena nggak ada officially 2.5 Tapi gue yang bikin sendiri Karena ya, kemarin itu gue pikir episode 2 udah selesai, ternyata belum ya Dan kita bakal lanjutin lagi di sini ya guys So, buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek di cards yang ada di atas sini dan jangan lupa juga untuk cek playlist di deskripsi ya guys. So, tanpa basa-basi lagi let's get to game. Nah, di sini ada previously on Resident Evil Revelations -Ref buat kalian yang baru datang ya. Pesawat yang ditemuin Chris sama Jessica jatuh. Dan Veltro pun terbangkit kemba kembali ya. Di sini Jill dan Parker dijebak. Akhirnya sekarang Chris dan Jessica sedang mencari Parker dan Jill. Di sini kita terjebak karena komunikasi kita dimatiin dan kapal kita juga diledakin ya. Dan di sini kita ketemu orang asing yang kita bahkan nggak tahu siapa. Lalu sepertinya Parker uh, dan orang asing ini adu tembak guys. Ya, jadi ceritanya segitu untuk sejauh ini ya. Dan sekarang kita bakal masuk ke episode 3 guys. Ghost of Veltro. Ghost of Veltro. Gue juga gak ngerti kenapa disebutnya ghost ya. Ghost itu kan hantu by the way. Apa ini? One year ago. Oh ini jadi ceritanya setahun yang lalu guys. Kita sedang menceritakan pengalaman setahun lalu. Apa ini? Kita gak bisa denger apa-apa. Oh berarti orang asing ini sama si Carlos itu dulunya pernah satu tim ya. Kadet. Oh, dulunya si si Parker ini anggotanya FPC berarti ya. Dan sampai sekarang masih kah? Ya? What is this? What? Oke, okay, mesin kan di sini kita ada machine gun. Your efforts are commendable. Oke, okay. aku agak-agak nggak tahu juga apa yang sebenarnya terjad, terjadi sedang terjadi di sini, tapi ya kita ikut-ikutin aja. Jessica Parker, come in. Wait. Jadi setahun yang lalu inilah Jessica. Oke okay, jadi si kadet bakalan ngecover orang-orang ini buat ke heliport dan kita bakalan kayaknya sih kita bakalan ngeclear area ini ya. Kenapa dia tiba-tiba di kiri gue? Justing desist. Oke okay, kita pakai pistol air dulu guys karena mesin ganti itu terlalu berharga untuk dibuang-buang ya. Oh my god itu apaan bosen kayak singa lari-lari. What the heck? Oh, wow, gak mati dong dia, belum, belum, belum, belum. Aduh. Wah, reloading, reloading, reloading. Di, di, bisa gitu dong dia. Udah sekarat aja gue. Oke, oke, kita langsung pake herbnya aja ya. Di sini ada emo. Cari-cari aja emo yang banyak kosan kosan deh. Kita punya waktu untuk looting, kita looting dulu aja. The feltro make them all, kagak tau deh gue. Oke, okay. jadi kayak velcro itu yang bikin hewan-hewan ini ada di sekitar sini, ya. Oh my god, eh, dia mau coba nyakar-nyakar gue rupanya. Hai bro, mana sih dia? terpersonnya kayak dekat banget, sih. Itu yang... oh my god, tiba-tiba ada di sini, dia. Oke, okay. kita gunakan pistolnya, kok. Gitu, oke. Okay, ini harusnya jalan yang bener, kan, ya? Ya, di sini kita pada bercak by the way. Oke, okay, kita di jalan yang benar. Ini kita nggak bisa lewat. Let's go, ke atas, guys. Woo! Wah, hebat sih. Berarti si Momon-Momon ini bisa... Bisa manjat tembok juga, guys. Oh my God. Oi! Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, Bener-bener, dah. Wah, gila sih ini, mah. Gue kejebak di lift, guys, sama monster-monster ginian Dan ketika gue dihajar, gue diem Gak bisa ngapa-ngapain ya Gimana gak kelok, cuy Wah, kocak. Lah, kok sih ini malah masih di luar sih Bukan masuk ke dalam dulu Buruan, eh, masuk Dia tadi tiba-tiba keluar lagi loh Keluar dari lift loh Gimana sih, ini orang mau diselamatin pakai lift tuh malah keluar lift gitu loh <laughs> Karena kita menyeret si Jessica ke permasalahan ini, si Jessica minta kita traktir dia lobster, guys. Mantap, jiwa memang oke. Bro, kalau ready, liftnya kayaknya hancur, guys. Jadi, kita harus jalan kaki lagi. How do you feel about stairs? Feel about stairs? By the way, peluru gua abis. I'm not, sure I'm not sure about how I feel about stairs. Kenapa dia gitu? Oh bro, oke. Okay. Please give me machine gun ammo lagi dong. Gua butuh MO nya rada-rada banyak gitu loh. Oke, okay, di sini udah habis musuhnya. Oh, di situ ada apa tuh? Pada oh, gorila lompat-lompat coba. <laughs> Oke okay lah, kita jalan dulu aja ya. Kita kayaknya nggak bisa ke sono sih atau bisa? Tapi kita lewat sini dulu aja ya. feeling gua di sini ada musuh ya kan. Pas banget di belakang lagi. Oke, okay, udah mati kek. Sip, udah mati dia. Di situ, di kursi situ ada mesin ammo guys. Kita ambil dulu, kayak kita lewat sini ya. Let's go, let's try lewat sini. Ini tutup, uh, kita bisa lewat sini seperti Oh, di shotgun, pick up entry, akhirnya shotgun mana ya? Mana nih? Mana nih? Oh, ini dia. Up, Oke, kayaknya di ruangan ini kita nggak bisa buka pintu ini, guys, karena kelok. Dan sekarang kita bakalan ke sebelahnya. Wuh, tiba-tiba muncul dong dia. Mati, please mohon mati lah. Oke, okay, dia udah mati ya sepertinya. Nah, berarti kita bisa melanjutkan perjalanan kita, guys. Ke kiri. Ya, betul, ke kiri, guys. Di sini ada jalan lagi. Lampunya ngomong-ngomong nyala terus ya. Kenapa di kenapa di lantai ada lampu, by the way? Buat apa fungsinya? I don't know. Apa fungsinya dia naro lampu di lantai gitu? Looting dulu, guys, sebelum kita maju karena takutnya lawannya banyak. Oke, okay, apa ini dapat hand grenade. Kosong sepertinya. Sini ada peluru pistol, handgun emo. Bisa kita reload kah handgun kita, nggak bisa. Sayangnya cuma 7 10 ya. Ini juga nggak ada lagi, ini apa? Oh, sip, ada mesin gun ammo Lumayan, tapi mesin gun ammo kita udah full ya. Mana dia? Oh, ini dia. Oke, okay, dia udah mati. Tadi kalau nggak salah, mesin gun ammo nya Kita nggak ngambil full ya. Kalau gitu, kita ambil dulu ya. Mana tuh? Nah, kamu masih ada, kan? Let's go, ambil. Tambah sembilan lumayan, peluru juga. Jadi si Jessica ini punya hubungan tertentu dengan si O'Brien ya? Makanya ditanyain sama Carlos lagi kan gue pikir siapa sih namanya gue lupa Gue lupa mulu kalau nama si Parker itu bukan Carlos gitu. Nama, nama si cowok ini tuh Parker, bukan Carlos. Kenapa gue mikir apa? Carlos mulu ya, sumpah. Oh, berarti... Liftnya ada di lantai 6, kita bakalan langsung ke lantai 6 aja guys Ini lantai 5, satu lantai lagi seperti ya Ini, 5 ke 6, oke okay, kita udah di paling atas guys di Lantai 6, next, kita buka, oke okay, nice Saving, let's go ada apa di sini? Gak ada apa-apa, oh ada peluru, peluru jackal Peluru mesin gun, namanya jackal jadi gue jackal udah bodo amat uh, Aduh tempatnya enak banget buat keberadaan monster-monster nih Gak kelihatan kayak gini coba Isinya kosong dong, dua lemari sih kosong coba sedih amat, ya ampun. Tadi kayak gua nggak ada peluru merah enggak sih di sini? ada ya. Ya lompatin aja. wow udah nungguin mereka di sini. Dai. Nah, tuh dia ada lagi tuh. Eh bro. Matilah kamu. Sip. Looting dulu, harus cari resource gitu loh sebelum terjadi yang tidak menyenangkan. Nah, ya cuma satu doang. Dia langsung nengok sini dong, pasti gua tembak sekali. Trigger. Yah, malah kena hajar embun. Astaga. Nah, sip, mati dia. Oke, kita ambil dulu handgun emonya di sini. Kayaknya sih musuhnya udah pada habis ya dan di sini pintu keluar kita sepertinya. Let's go, open up. Nah, mustinya di sini udah nyampe lift atau belum? Dead end. Di situ jalan buntu, tidak bisa lewat, berarti kita harus ke sini. Ada celah di sini guys, lewat. Terus si, terus si Jessica-nya tuh diem bengong di sono gitu loh, baru lari gitu. Larinya juga nyantai bot gitu loh. Ya komentarku untuk untuk cutscene ini gampang sih, perlu di remake. <laughs> Oke. Okay. Elevator is just up ahead Berarti bentar lagi kita udah nyampe di elevator ya guys Kita looting-looting dulu guys Kayak kita bakalan nge di sini ya nggak sih Feeling gua kita bakal nge-defense guys karena, karena tempatnya kotak kayak gini ya Oke, Kita ambil dulu semuanya Mesin gun ammo udah full uh, Shotgun ammo kita mana? Nah sekarang kita panggil elevator ya Bener kan ini jadi kayak level dong Di bagian akhir-akhir atau nggak? Kalau seandainya kita lagi Manggil sesuatu gitu kan yang bikin suaranya banyak Kita bakal diserbu guys Oh dude Betul kan? Peloreng. Gila pelurunya cepat banget habis ya ampun. Nice. Oke, udah pada mati. Oke, kita mojok di sini aja guys. Di sini kayak tempat yang paling aman ya. Oh enggak deh, nggak jadi. Wih, hampir kena. Nice, lala, sekarat dong. Gue langsung healing. Oke, okay, masih ada lagi kah? Banyak banget sih, ampun, tuh datang dari mana tiba-tiba di samping dong. teman gue nggak ngelindungin gue apa sini. Kamu palanya keluarin sini, ngomong-ngomong gue punya granat belum gue pakai lah dari tadi loh. Coba gue mau geranat musuh aja Oh sande lagi rada, rada rame Oh itu dia Nah disini bisa gue geranat ya berarti ya Wait Langsung pada mati mereka dua biji Come on liftnya kapan keluar sih Nah akhirnya liftnya muncul Akhirnya liftnya muncul Akhirnya liftnya muncul Dah mati buruan Nice Oke okay. Yang satu di sana udah mati Buruan masuk oi. Jessica buruan masuk Buruan masuk What are you waiting for, ya ampun? Ini beneran deh. Ini satu sumpah, ini punya teman gini, banget punya teman gini, banget punya teman gini, punya teman gini, banget punya teman gini, banget punya teman gini, banget punya teman gini, banget. sumpah punya teman gini, banget punya teman gini, banget lu minta punya temen gini, bat punya temen gini, bat bener bener bener bat punya temen Raccoon City all over again Wiped off, of Wiped off the face of the earth Jadi orang yang tadi disebut namanya itu Mau membakar kota Terra Grigia ini Dengan sinar matahari yang Dari solar panel itu Satelit solar panel itu Wow Karena kondisinya udah terlalu berzombie gitu ya When have I got over gone back on my word, sejauh ini belum pernah ya. Ya, gua gak bisa bersarkas. Gatal ya, the itu. Ladies first, wanita duluan. Monggo. Iya, dibilang ladies first, tapi gua duluan disuruh maju gitu kan. Dasar kamu wanita. Disuruh maju duluan gitu kan, ladies first. Kita udah nungguin dia aja diem. Oh my god. itu kayaknya sinarnya, ya Ya kan sinar satelitnya, satelit yang dipakai buat ngasih energi ke seluruh kota ini, guys. Ditembakin ke satu kota ini, ya kotanya itu kebakar tuh Wah oh, gila, udah kayak kena cahaya ilahi aja, langsung pecah semua. It's triggered a chain reaction. Wah, gila nuklir Korea meledak loh, power plantnya meledak semua. The city so bright. Tapi zombie-zombie di sini juga jadi pada mati setelah karena cahaya, cahaya panas itu ya. Sebenarnya gue bingung sih itu, hitungannya ca sebagai cahaya matahari atau cahaya panas doang ya, atau cahaya UV biasa, atau plasma gitu. Gue nggak tahu ya. Tapi karena kalau kita lihat ada kemungkinan nanti kita bakalan ngalahin mereka pakai kekuatan cahaya ya mungkin bisa gak sih? Gue penasaran, gue pengen tahu itu apakah kekuatan cahaya suatu saat bisa kita pakai untuk mengalahkan zombie-zombie di sini ya? I don't know. Kita bakal lihat itu nanti guys, tapi untuk sementara Parker sama Jessica harus dievakuasi dulu keluar dari kota ini karena Terra Gigia ini bakalan hancur jadi laut Mantap jadi, mereka ini sebenarnya datang untuk ngebantu, tapi ujung-ujungnya mereka nggak bisa melakukan apa-apa, ya guys, karena ujung-ujungnya keputusannya adalah menghancurkan, membumi hanguskan kota ini, guys. Oke, okay, apakah episode ini sudah end? Akurasi Death Death satu eh, uh, kampret kembali lagi ke bridge, guys. Oh, jadi nama orang yang tadi disebut sebagai kadet itu adalah Raymond aslinya, ya. Jadi sekarang Parker sudah masuk ke BSAA sedangkan si Raymond ini masih di FPC. stop Nothing change hands Ya, si Jill dan si Raymond ini bener sih. Kita bahkan kita bahkan nggak tahu kenapa kita ada di sini. Kita Jadi, bertengkar kita untuk siapa? Kita tanpa kita harus untuk idea. Ya kita mesti mencari sesuatu guys di tempat ini ya. Dan sebenarnya sih kata si Raymond kita bahkan nggak tahu kita sebenarnya berantem untuk apa di sini. Oke okay, lah, let's go. It's not working. Lift ini enggak bekerja ya. Berarti sekarang kita bakalan coba ke mana ini? Sih kayak ada zombie gak sih? Ya betul ada zombie kan. Ini coba perasaan gue dong atau pistol Aegis sebenarnya lebih cepat daripada pistol Parker ya? Cobalah kita buka dulu di sini. It's locked. There's a hell mark on the door. Berarti situ belum bisa kita buka. Sekarang kita bakal ke sini loh. Oke, okay, guys. Ada apa di sini? Halo. Permisi. Kayak ruang meeting di kapal gitu ya. Keren juga. Apa ini? Oh, kita dapat kuncinya, guys. Di sini rupanya kuncinya. Di sini ada semacam Shotgun emo oke, okay, nice. Ini ada apa lagi? Custom parts, nanti bakal kita pakai ya. Oh, BOWD, BOWD coin, handgun emo. oke. Okay, sekarang saatnya kita lanjut ke pintu yang tadi belum bisa kita buka guys. Kita pakai kunci yang tadi udah kita dapat, use helm key, oke, okay, nice. Nah, ada apa di sini? Kita ambil handgun emo Apa ini? Discarded message. Oh God, please help me, this can't be happening Don't leave me to die in this hell, I'm trapped here There are monsters here, real ones Everyone's dead or dying, there are no survivors Shit, we're all going to die Ini kayak catatan survivor terakhir sebelum dia akhirnya meninggal Apa ini? Crest Oke-nya okay ini bakal kita pake di ruangan tempat kita ngambil shotgun ya guys Oke okay lah, kita cek dulu ya Apa ini? Yeah Ew, perutnya udah kebuka gitu. mau dari badannya keluar belatung-belatung. Ew. How horrible. It must have been a painful death. Ya gue gak tahu siapa yang jawaban dia mati by the way. History of Queen Zenobia ini gue bakalan ini gua bakalan skip skip aja pelan-pelan ya. Kalau santai kalian pengen baca kalian bisa pause. NTC itu cuma semacam kayak history aja ya, di history apa sih, sejarah perjalanan si Queen Zenobia itu sebenernya gak ada yang penting sih gue. Ntar, coba oke, Aku penasaran apakah ada sesuatu di Genesis ini yang bisa kita ambil? Apa tuh, item found? Oh, no. Ew, what? Kok bisa ada shotgun shell dalam perutnya mayat? Gimana ceritanya? Siapa yang naruh? There's a map of the ship here. Oh, thank you. Thank you, Parker. Nih kita ada map peta shipnya, upper interior map. Oke, sekarang kita bakalan ke emergency communication room, guys. Emergency communication room-nya itu mana by the way? Kita bakalan balik ke tempat awal, guys. Seingat gue, kunci ini juga bisa dipakai di salah satu tempat yang ada di atas, di, di kabin bawah, ya. Lower cabin atau upper cabin, gue lupa. Kalau nggak salah, lower cabin. You know the like ya, si Parker saat ini nggak mau terlalu baik cerita tentang kenapa dia bisa ketemu sama Raymond, ya. Oke, kita bakalan ke lower cabin, saya langsung, ya. Wah si parker ketinggalan, nggak ada di lift. Nah ya bener ya guys, di, ka di kanan maps itu ada yang ketutup Oh my god, itu zombie apaan? Baru lihat ya pun. The heck is that? Itu apaan ya ampun Bentar deh ngomong-ngomong tuh kita belum ngambil shotgun kan ya? Mending kita ambil shotgun dulu kali ya. Di ruangan ini ada satu ruangan yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini ada tempat satu crash. Oke kita insert crash. We got shotgun, kan? pick up Winham. Woo! Langsung mod, diar dia jadi cairan daging-daging doang. Ew. Balik dulu ke lantai bawah guys, kita mau buka pagar yang ada tanda kuncinya itu yang belum kita buka kemarin ya guys. Oke okay, guys, here we are. Kunci yang belum bisa kita buka kemarin ya. Nah, sekarang kita udah sekarang kita udah bisa buka use helm key, oke. Okay. Pintunya keren banget yang ngomong-ngomong ya, tapi bukanya itu gampang banget gitu cuma diputar, crack dia kebuka terusnya apa lagi nih? A few moments later, lama amat buka pintunya doang lama amat lo muter-muter berapa kali tuh gak tau gue. Wah, ya hebat sih meskipun di luar di dalamnya tuh ternyata masih bagus ya keren juga. Terus ini bisa kita buka nggak? It's locked. There's a life boy mark on the fence. Kalau yang kalian yang nggak tahu life boy itu apa, life boy itu ban. Someone posted a note here. Apa ini? Note left in front of the emergency communications room. This is the emergency communication room. No one gets in without my permission and not without my key. If you want in, come find me at my usual spot on the promenade deck. Your comms officer. This is crap. The ship is crawling with freaks and monsters. I'm going to see the promenade cause at least I can find food there. Anyone who's still left can meet me up there You know where to find me I'm not going out like that I can promise you that I hope I'm not the only survivor Your friendly neighborhood comms officer promenade. Jadi dia tuh ada di promenade oh, let's go. Be to find, the key. find the comm room key Adanya di mana tuh Kayaknya kalau sampai kita lihat like, kita tinggal lurus doang kan Ya bener di bawah sini Tadi dia bilang di up here Cuman gue gak tau kenapa pas gue nyoba ke bawah Dia ada di sini Promenade Ya kita berada di jalan, di jalan yang benar, guys Open up Nah, ini buka lagi. Aduh nunggunya lama banget ya tuhan. A few later. Suara apaan tuh? Oke okay, lah kita turunnya ke bawah. This is the Queen Zenobia. Kaya ada suara ada yang bilang kayak gitu gak sih? This is the Queen Zenobia. The shutters down. Oke, okay, nggak bisa lewat sini ya? Oh ada pintu di sini guys. Oke, okay, let's go inside. Gue gak tau kenapa kayak gue dengar suara ada yang bilang Mayday, tuh kan? This is the Queen Zenobia. Emergency call. Omong-omong -om ini gue dapat rifle ammo tapi gue bahkan gak tahu rifle di mana ya. Looks like we found the Promenade deck. Oke okay, nice, dia mati. There's monsters behind every corner and we have yet to find one survivor. Tapi dia ngulang-ngulang terus Mayday, Mayday, Mayday gitu Menurut kalian dia udah jadi zombie gak sih? Kalau menurut gue sih dia udah jadi zombie Kayak yang di Resident Evil, Resident Evil sebelumnya Kalau seandainya orang udah mulai ngomong-ngomongin hal sesuatu yang berulang-ulang tuh Biasanya udah jadi zombie Kenapa Mayday jadi kayak gitu? Oh uh. Gue mau looting-looting dulu guys sebelum kita akhirnya bertemu dengan si Mayday-Mayday ini <laughs> A few moments Oke okay, guys, jadi gue ada muter-muter di -muter sini dan gue gak dapat apa-apa Jadi ya udahlah kita ke tempat si Mayday-Mayday ini aja What the heck is that? It's an eerie voice coming from the other side of the door Kenapa dia mesti si gebra gebrak pintu ya? Kau sandai dia ujung-ujungnya nge -ge -ge dia sendiri Wow what the heck is that? Aduh, eh hey, Bambang. Nice nanti dari ini condition to communicate with anyone. Oh my god, tuh si Parker kenapa malah di lagi? Ini ngomong, ngomong si Parker kenapa nggak masuk ke dalam si dah lagi? Si Parker tuh nggak bisa mati ya? Gila si Parker nggak loh digigitin sama zombie kayak gini ya Come Kamu lewat lewat lewat lewat. lewat. Oke okay, udah nice gua mau turun dulu ke bawah. Nice, kebakar mereka semua. Oke, kita ambil dulu handgun emo. Aduh, gue butuh shotgun emo sih sebenarnya. Oke, gua mau naik dulu ke atas, gua mau ke tempat jendela yang tadi, guys. Karena itu jendela tempat paling aman buat menghindari si monster gergaji mesin ini, guys. Let's go. Come on. Come on. Mau di situ sini. Oh, ada tempat ledakan ya. Jadi pas, kita pas dia di sini kita bakal ledakin tabung gas ini, guys. Nice. Tadi ya, udah agak-agak sedikit lumpuh Musuh-musuh di sekitar juga udah pada ngilang Ayo Ayo Parker, tebe-in lagi, tebe-in lagi, tebe-in lagi Biar dia fokus sama lu aja Kan lu immortal <laughs> Oops, let's go Dia gak bisa masuk sini kan ya bener deh, tadi sih dia belum masuk sini sih. What the heck Kok ada jebakan gitu sih? Eh, mau mati gue No, no, no, no, no jangan mati jangan mati jangan mati jangan mati jangan mati jangan mati boleh mati Ini lama banget sumpah mati ya Lompat Untung gua kagak kena dia Bisa gua gerak ke sih gua gerak gerak lagi ya Let's go Wah oh, gila si parkernya dikeroyok dong Aduh Wah gua ditembakin dia jauh dong dia ngomong omong gue bingung kenapa mutasinya bisa bikin tangan dia jadi gergaji mesin ya <laughs> Logika dari mana itu? Oh dia lewat sini, gak jadi, nggak jadi Nih orang beneran deh gak mati-mati, ampun Apa nih? Come on, come on, come on, ledakin, ledakin, ledakin, ledakin, ledakin. Boom, nice Mati kah? Akhirnya dia mati guys Gila berapa lama coba buat lawan gitu dong no? Picked up life boy key Apakah masih ada musuh-musuh yang mengganggu Iya yeah, masih ada guys Bisa gue ancornya gak sih Gue gak gara gerat lagi tadi sini ada satu pintu ke kunci Oh ya yeah, ini life boy Astaga gua gak lihat dari tadi Oke okay, kemana kita sekarang kalau oh, ini mau balik ke tempat yang tadi, yang bisa, kita, yang tadinya nggak bisa kita lewatin, sekarang kita bisa balik lagi sini, guys. Tadi emang kita udah lewatin sini, kan? Berarti kita tinggal keluar doang. kon ini mah, i hope the equipment in that room will work. Room will work. Jangan berpikir aneh-aneh dulu, Jill. Firasatnya, Jill itu saking benernya, firasat buruknya pun jadi kebenaran, guys. Jadi mending kita coba buka di sini dulu, ya. Ada apa di sini? Oh, kita kan disuruh untuk ke comms room, ya. Berarti kita mesti balik sini dulu, udah gitu kita bakal naik ke atas, ya, guys. Nah, bener kan kita tinggal naik ke atas sini, guys? Ke belakang jam ini tuh ada room yang tadi, guys. Room communication room, tempat kita bisa akses radio. Siapa tahu kita bisa komunikasi ke markas, guys. Tunjukin kalau kita tuh sebenernya ada di sini dengan masalah yang berat, ya. Raymond, Raymond. Nah, yang gue begu, si Raymond tuh bisa di sini gitu kan? Semua karakter Resident Evil tuh entah kenapa bisa nyampe di semua tempat yang kita nggak bisa lewatin gitu. Nah, kan Vira jadi benar sistem komunikasi udah guys. Kita. Ini orang yang nyulik kita kan ke sini. Kenapa dia suka banget dengan gestur tangan kayak gini ya? Hmm. Want, the, the, -Abyss virus, called... the Abyss Virus Jadi, mereka mau nyebarin itu melalui air, guys. Wait, what? Ikannya kenapa mati ya? Jadi bergigi gitu ya, ikannya ya? Oh, jadi ini orangnya. Jadi itu orangnya guys yang kayak teroris Dead Dust <laughs> Abandon hope. Abandon hope. Abandon Dante, Dante di film Iklay No you. Just find out you can on Berarti dua orang ini bakal dikirimkan selanjutnya ke pegunungan yang disamperin sama Chris sama Jessica kemarin ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Jessica dan Chris sudah menemukan dimana Jack? Dimana Jack itu Gue lupa mulu namanya Parker ya ampun. Dimana Parker dan Jill? Oh emang dah Chris Emang Chris Kalau urusannya Rijil tuh cepet dia tuh Pria jantan Nah, akhir episode 3 n guys Ya ampun, ini lama banget sumpah Demi apapun, guys. Kalau saya kan pengen tahu rekaman ini total berapa lama? Total rekamannya ada 50 menit, hanya untuk full episode 3 ya, guys. Jadi gue bakalan menceritakan samplenya. Jadi di bagian pertama, di bagian pertama episode ini kita kita melihat bagaimana uh, Terra Grigia, yaitu kota yang pertama kita lihat yang udah dibangun dan dihancur oleh Velcro itu dihancurkan. Ternyata dihancurkannya oleh EBC yang memutuskan Kalau sandi kota ini udah dihancur ha di bumi hanguskan aja. Dan next kita kembali ke Parker dan Jill dimana mereka setelah bertemu dengan seseorang bernama siapa tadi namanya gue lupa kan Ya mereka mencari uh, kunci untuk ke ruang komunikasi Tapi setelah ketemu kuncinya dan sayangnya orang yang megang kuncinya yaitu si pengendali komunikasinya itu udah jadi zombie Dan mutasinya saking parahnya dia punya gergaji mesin di tangannya guys Dan setelah itu sistem komunikasinya pun ternyata rusak kita nggak tahu apa lagi jadi. akan terjadi, so jangan lupa untuk stay tune untuk video berikutnya. Go undur diri. Thanks for watching. Happy gaming and bye-bye.